mereka para sahabat radhiyallahu ajma'in adalah generasi yang paling utama dari umat ini banyak pujian-pujian Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab sucinya demikian juga pujian-pujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya demi Allah tidak ada satu generasi pun yang bisa mengalahkan keutamaan mereka yang bisa menandingi jasa-jasa mereka mereka adalah generasi, satu-satunya generasi yang diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikan nikmat dan karunia oleh Allah azza wa untuk langsung menemani dan membersamai Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam mereka paham betul bagaimana ayat-ayat Al-Quran itu turun kepada Rasulullah s.a.w mereka tahu betul menyaksikan, mendengar dan juga melihat secara langsung Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengamalkan wahyu yang diturunkan Allah kepadanya? Bagaimana beliau Alihissalam mengamalkan dan juga mempraktekkan ajaran Islam sebagaimana yang Allah turunkan? Merekalah satu-satunya generasi yang secara langsung mendengar apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, melihat dan menyaksikan apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perbuat. Mereka satu-satunya generasi yang secara langsung dididik, ditarbiah, dibina, diajar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Khairul yalunahum yalunahum. Mereka layak mendapatkan satu predikat sebaik-baik generasi daripada umat manusia.